Baiklah sahabat untuk menemani Santai pagi kalian Selanjutnya pemimpin akan menyuguhkan Info-info menarik dan pasti akan berbahagia banget nih Dari inol pesengan kita Di awal kabar pertama Dengan postingan tentunya Bunda Lesti Dan BBL Bersama ownernya Nubi persahabat, ya Ini yang membuat kita bangga Dikabarkan Bunda Lesti Punya project baru lagi Dan tentunya sepertinya Memang Bunda Lesti Akan menjadi BA atau model persahabat ya kita lihat nobi-nobi adalah persahabatnya brand yang bergerak di pakaian muslimah Wah Masya Allah mudah-mudahan ya mudah-mudahan kejora tentunya selalu diberikan kemudahan segala urusannya dan mudah-mudahan persahabatnya selalu dilancarkan dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik kita semakin kagum dan bangga dengan bunda lesti yang tentunya dikelilingi oleh orang-orang hebat dan orang-orang baik Alhamdulillah Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan di antaranya persahabat dari akun ASMI34, Masya Allah sepertinya Budless akan ada project barang Nubi, entah sebagai BA atau model amin, doakan saja yang terbaik ya, bismillah mudah-mudah Budless di Kejora tentunya menjadi brand ambassador dan sekaligus model di Nubi, amin kemudian selanjutnya bersama ada yang Cidukan Semalam di Rumah Leslar Ini kedatangan tamu spesial Ada Tarik Halilintar dan Kak Meri nih Persahabat. ya Dan yang membuat kita bahagia sekali Papa Bilar sekarang Sudah kesampaian impiannya Sering dimasakin sama istri tercinta Kali ini Tariq Halilintar tentunya Yang mencoba masakan Bunda Lesti Semuanya enak kata Tariq Ini Masya Allah luar biasa Persahabat. Alhamdulillah, tentunya kita juga selalu menantikan kejutan di vlog Lila Entertainment, dapur Bunda Lesti yang tentunya sudah vakum. Bismillah, bisa bangkit kembali ya. Bunda Lesti bisa masakin Papa, biar kembali. Amin. Monmon -mon ini pun dongga kembali oleh akun sendal putih pilar. Kita lihat juga proses HP di sini ada kalimat caption yang ditulis: Kesampaian impian kakak sering dimasakin sama istri." Mana kayaknya enak-enak lagi. Semoga cepet deh ada dapur bunda lesi lagi biar tahu resep-resep baru. Katanya, "Semangat terus untuk kita semuanya, kompak, selit untuk mendukung yang terbaik buat Leslar Family." Kemudian juga, persahabatan kita lihat di sini. Begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan diantaranya dari akun Irawati 75 Amin ya Rob, Salvok ada yang lagi latihan piano Bismillah, Pak B ngeringin Bunda Lesti saat konser katanya, Yatil Masya Allah Ada juga tanggapan dari dia yang mengatakan Masya Allah Besdaah Bunda Lestimah, pansel suami tercinta sama baik mulutnya Pertumbuhannya sempurna ya su kadang ganti-gantian pipi sama perut yang offside Embut pipi sama leher tumpah-tumpah dan berlipat-lipat Katanya Masya Allah keluarga yang sangat bahagia Mudah-mudahan rukun dan sakinah mawaddah wadah warohma untuk idola kesenangan kita Kemudian juga selanjutnya persahabat ada Cidukan semalam nih Ada Taurik, Pak Babi dan Cik tentunya semalam juga di rumah Leslar nih kumpulnya Bahagia sekali dikelilingi oleh orang-orang baik Mudah-mudahan selalu lancar apapun yang dilakukan Amin Kita lihat juga berikutnya persabatnya Ini info mengenai 3 lagu lastik kejora dengan total streaming 3 juta Di aplikasi Spotify Wow, ada cerita Yang pertama, yang kedua tirani Yang ketiga, lagu sekali seumur hidup ini 3 lagu, Lesti, yang mendapatkan total streams 3 juta di Spotify. Wow, ini keren banget bersahabat. Makin bangga. Di luar sana begitu banyak dukungan untuk karya Lesti. Bismillah, mudah-mudahan Bunda Leslie mengeluarkan single terbarunya. Kita selalu menantikan kejutan. Mengenai karya-karya idola kesayangan kita dan pastinya siap untuk trending dan membumingkan lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Jangan kemana-mana, para terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di pagi ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.